Oke, okay, welcome di Manakamia part ke-45. Kita lanjut langsung Oke, okay, di sini chapter ke-11 ya. Udah masuk ke 11, keputusan Isolde dan kebingungan para siswa. Dan di sini Salpar udah sehat ya, teman-teman. Karena kemarin kita udah melawan Isolde Sensei. く、 した がその あれえ 5 先生 常にはやるじゃん。 不思議ん iya jadi ada ini ya ada hubungan antara Salper dan juga Isolde Sensei makanya Isolde juga bisa bicara sama Salper karena ya karena itu Isolde Sensei ya teman-teman Oke okay, seperti biasa kita masuk ke pelajaran baru ini. Nah oke okay, kita masuk ke pelajaran kelas kini semester yang baru. Oke okay, kita ke workshop dulu. Oh ada event. Oke okay, kita siap dulu Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas Oke okay. Langsung kita ke student fr ya Kita mau ngambil pelajaran dulu <laughs> Oke okay, neng Aisyah Mau ngambil pelajaran nih Oh ada empat ya teman-teman Ada simbologi combat sintesi sama combat juga Oke kita ambil yang simbologi yang pertama Dari wakil kapsack Oke kita masuk kelas Oh iya yeah. wakil cupsek Mama Kalian sekarang memasuki masa pelajaran terakhir. Tugas akan menjadi tinjauan kumulatif. Oke, okay. untuk kalian ini semester terakhir sebelum kelulusan, dan jangan sia-siakan apa yang telah kalian pelajari sampai sekarang. Oke, okay. masya! Dan sekarang aku memberikan tugas hari ini, yaitu penyelidikan. Kalian akan menyelidiki mana ruins. Kemudian baca dan pecahkan keterangan emblem di sana. Di sana, kalian akan menemukan tiga lambang yang mendukung sekolah ini. Informasi ini untuk teori tentang apa fungsi lambang tersebut. Ketika kalian selesai penyelidikan, laporkan padaku secara langsung. Oke, okay. oh, kita menyelidiki emblemnya. Iya, emang kayaknya sulit ya, teman-teman. Belum tahu juga untuk keterangannya gimana nanti. Oke okay, deh, kita gas tugas dimulai. Oke, okay, kita ke workshop seperti biasa. Kita mau nge-save dulu biar kagak lupa, teman-teman. Oke, okay, di-save dulu takut mati lampu atau datanya hilang ya teman-teman oke kita langsung lanjut aduh agak lag ya teman-teman oh di sana deket ternyata gak terlalu jauh oke deh kita sambil ngobrol aja ya teman-teman. Untuk pelajaran kali ini mungkin emang agak susah ya kita harus menjelaskan berarti ya. Oke kita ke atas. Di sini agak lega. Aduh. Oke kita udah masuk ya. Oke di sini kita lewat-lewati aja teman-teman lumayan ada one weapon. Eish, kita lewati aja karena kita nggak punya banyak waktu ya teman-teman agak lag juga aduh mau nanjak nah, lumayan gentong-gentong jangan lu diambil deh nanti gampang nih untuk pelajaran dulu oke okay deh oh ini ya lambangnya ya oke okay. oke okay, ketemu satu jadi, apa kau mengerti? Niki enggak hmm. Hmm, tahu dah. <laughs> Oke, okay, o fan ya yang bagian lihat tipe yang selalu aktif hmm. mengendalikan mana angin untuk memindahkan sesuatu Cukup hmm. rumit ya, teman-teman. Oke, okay, berarti kita cari emblem yang lain, teman-teman. Baru satu yang kedua. Oh, masih berdekatan juga. Oke, okay, kita cari emblem. Ulaga uh, lagi kebiasaan gini kalau pakai webcam udah mati, data hilang lagi. Aduh. Repot kalau udah data hilang, harus ngulang lagi. Penguntungan PC-nya masih kuat. Kelong ke repot. Nah, ini. Ada. Oke. Okay. Ini dia fan. Lihatlah dari dekat. Oke. Okay. Mulai harus mencoba Menyelidikinya sendiri dong. Simbol ini terlalu sederhana untukku katanya. Oh, udah pinter <h Christine thieves> Ini bentuknya lambang dasar wow, memperkuat mana katanya. Untuk memperkuat mana, kekuatan mana tapi jangkauan efeknya cukup luas. Maksudnya gimana ya? Kok bisa tahu nih orang? <laughs> Oke okay deh, cari yang lain. Terlihat dulu, set mana? Ke bawah langsung aja ya teman. Uh, like. Oke, okay, ini mana ini? Langsung aja lanjut. Uh, berat, berat, berat. Baru PS2 aja udah berat ini ya. Oh baru tiga jam. Mungkin karena memang gede juga datanya ya. Ya emang PC-nya kurang mampu nih ya teman-teman. Oke dari dulu, is nggak kena, mantap. Oke oke. Mungkin masih jauh ya. Deketan kok, semua emblemnya masih deketan kok, teman-teman. tuh, bener ya udah. Deket sih ini. Waduh, kita lewatin aja. Sebenarnya ini sebagian data ada yang hilang juga. Nah, di sini ternyata. Nah, gara-gara hilang -gara itu jadi harus ngulang. Menjadi audionya diganti pakai Inggris. Oke, okay, kita langsung terjun aja. One way phone. Oke, okay, di sini yang terakhir. Nah, ini apa lagi nih? Hmm, oke. Okay. Nah, ini terlalu sulit bagiku katanya. Pen, coba cek. Oke, okay, dicek deh. mirip lambang segel ya teman-teman oh di sini pun pen gak ngerti ya oke kita sudah selesai dengan semuanya ya, ya oke kita kembali ke sekolah kita laporin uh, beres tugas selesai ya komplit Oke, langsung aja Wing of Icarus Joss Oke, seperti biasa Kita ke workshop Selalu mengesep Ya Yang sebelah kalau misalkan Mati lampu, ya lagi rekaman Mati lampu, repot Oke okay, kita ke classroom Oke okay, kita cek langsung Apakah ada Mak-mak Uh ada event lagi Oke okay, sudah beres Oke okay. Makasih aku merasa lebih baik okay, Ini lagi ngapain Apa yang kalian lakukan Katanya Aku sedang mencukur rambut niki. Oh. Aku merasa lebih ringan sekarang. Hmm, meskipun agak lama ya. Oh, mencukur dulu. Terlalu banyak kali. Kenabrak ya, teman-teman. Apa kau gak apa-apa? Kau menabrak dinding katanya. Gitu nggak pokok-pokok. Nyane sekali oh. Iya benar. Oh ini event pas dicukur ya. Akan dicukur sini Ki. Oke, okay, waktunya laporan ke wakil kepsek. Oke, okay, bu kepsek. Wakil kita sudah kesana dan mempelajarinya, katanya. Oh, kalian cepat sekali. Kalau boleh tahu, emblem apa dan fungsinya apa aja? Oke, okay. jelasin dah. Eh, hey, parah. Walah, malah aku lagi, lambang pertama menjaga kampus tetap mengepung dan memperkuatnya oh, mengontrol kekuatan oke yang pertama yang kedua lambang cuaca lambang dasar mengontrol kekuatan mana di seluruh sekolah bak? yang terakhir segelnya segel mana pasti ya karena kita kemarin udah ya lihat segel mana Uh, tepat sekali, kalian pintar Emblem pertama membuat sekolah tetap bertahan di udara Kedua, membuat mana di kampus lebih aktif Oh gitu. Yang terakhir adalah segel mana Kan benar segel mana di sederah runtuhan Oke okay. Berikan buku siswa kalian, oke okay. Oh mantap Kan pasti dapet oh. Seneng gitu loh. Oke beres. Wah <Tanen> panen lagi, panen ya. lagi. Cannon crystal, bunny pudding. Bad still lumayan Tampak dapat bahan-bahan bahan. Wow point five. Kita lanjut ke kelas kedua. Oke deh. Seperti biasa ke workshop langsung Kita save dulu Oke pelajaran pertama Kita sudah selesai Yuk kita lanjut Pelajaran kedua Oke student affair. Kekesiswa neng Arsyo minta pelajaran Hello. lagi yang baru Oke okay deh okay. Simbologi kita udah dapet A Ini ada Silor, Agak susah biasanya kalau si Sintesis Melani Nah ini kayaknya cocok nih Melani yang seksi Yang di UKS ya Nah ini kayaknya gampang tapi ini membuat alternatif deh Ini gak sama lord tapi sama Zeppo Cuman battle combat ya Suka agak susah kalau combat Dan gagal terus Oke okay deh kita sama Zeppo Sensei Oke okay, kita masuk kelas Tumben Zeppo Yang ini in battle Tugas kali ini, kalahkan Silent Heart di Wind Corridor, abis Nilai kalian didasarkan pada jumlah pukulan terus-menerus dalam satu serangan, oke? Okay? Di pertarungan, kalian pikirkan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak pukulan oke? Okay? Hit ya, pukulan itu ya Setelah selesai, datang dan laporkan langsung padaku Oke, okay, hanya itu saja oke okay. kita ke workshop dulu hmm, apa langsung aja ya ke lobby Cek dulu sebentar agak bingung ya teman-teman silent horn wind corridor harus dapat chain hit 20 pukulan 20 pukulan minimal kali ya 20 pukulan yang chain itu yang pergantian apa serangan turut turut, turut. agak bingung juga sih teman-teman kadang yang battle tuh tapi kalau misalkan ini kita nanti alternatif aja kita ganti ke pelajaran melani ini karena kita udah di save juga udah langsung aja off kampus pin koridor abis Oke, okay, kita skip aja ya teman-teman. Ya, cek Iya skip aja ya. Oke, okay, sudah selesai. Kupikir itu monster yang ada di tugas. Iya, betul. Oke okay lah, kasten lah. Kita langsung aja lawan. Siap. Jos Gwandos langsung lawan. <tell> でき なる 交代可能です Oke okay, udah selesai teman-teman. Kita lapor ke Zero Sense ya. Ya untuk pertarungan battle nggak pakai suara karena biar fokus juga. Nanti di skip skip dulu juga untuk ngeluarin jurusnya kadang-kadang. Dan -kadang, ya, saya mikir dulu ya teman-teman agak lama kadang-kadang. langsung di skip skip aja. Jadi langsung jurus-jurusnya juga sama serangan. Oke okay, kita langsung. Baru beres langsung ke classroom teman-teman Oke ke classroom sebenarnya ini udah beberapa kali Teman-teman untuk si Zepel Oh ini ada event Bagaimana kau bertemu dengan manamu Oke Oh itu Pertemuan kita adalah Kisah air mata untuk semua orang Saya, saya, saya. tidak akan lupa Itu adalah napas yang membeku dan hampir kedinginan, aku berbaring di dalam sebuah kotak ditinggalkan oleh mantan majikanku. Menarik nafas terakhir, dan ada gadis yang kebetulan lewat. Jadi, kau ditinggalkan itu saja tidak, Fenn. Oh, jangan percaya semua ceritanya. Oh, ternyata dibohong Maaf, jadi seperti apa sebenarnya? Oh boleh aku ngasih tahu, ya nggak masalah lah, oke. Okay. Ketika aku masih kecil, aku mendengar tentang mana dan aku berkata pada diriku bahwa aku, -aku harus bertemu satu, oke. Okay. Jadi aku pergi ke hutan terdekat untuk menangkapnya pakai jaring. Oh, pake jaring? Jaring? Embakal orang mau kemana mana pakai jaring? ada persiapan pikiran sih tapi oh belum memikirkan apapun masih kecil pas masih kecil wajar oh jadi kau dapat satu oh aku merasa tidak enak pada Jess jadi aku sengaja tertangkap oh ya itulah cerita kami oh gitu ceritanya jadi ayah pada akhirnya kalian bisa rukun, oh, setidaknya kalian bisa rukun. Oke deh. Cimera si ada di ujung win corridor tuh kan? Ini Kadang-kadang suka gagal aneh terus. Aduh, kita alternatif aja lah kalau misalnya kita di skip. Ini masalahnya apa sih? Eh salah. Oh, kita baru dapat 10. Dan harusnya minimal 20. Okelah, di-skip aja, teman-teman. Repot. Ibu akan memulai pelajaran terakhir tentang sintesis. Seharusnya kalian sudah mempelajari semua sintesis sekarang. Jadi, Ibu hanya akan memberikan kalian tugas yang sangat sulit. Oh, wow apa Oh hmm, Ibu akan meminta kalian membuat sebuah elixir untuk Ibu. Oke, okay, mo, miliki sejarah tertua dalam alkimia, namun tetap menjadi obat tingkat tinggi. Jika kalian bisa membuatnya, kalian akan diakui sebagai alkemis. Oke, okay. oke, okay, keajaiban jazz yes ya, kita harus. Uh ayolah ke aja ini gambar aja lah oke okay, oke okay. tentu saja resep dan bahannya harus dicari sendiri ya iyalah pastilah iyalah buat beseksi mah oh diantara kalian pasti ada yang nggak bisa bikin oke okay. Kasih ke student affair langsung dinilai di sana. Oke deh, pelajaran hari ini oke. Selamat berjuang semuanya. Oh, yang high grade ya? Oke deh. Kalau gitu, jadi Ibu seksi bikin sintesis iya nggak bakalan mudah lah tapi jika kita bisa kita bisa menjadi alchemist profesional jadi ayolah kita bikin Oke okay. iya ya, cari bahannya dulu Oke okay, berarti kita langsung ke workshop aja kita bikin yang high grade nya eleksinya yang high grade ya untuk Bikin sintesis Di skip aja ya teman-teman. Oke okay, Dapet yang 100 dong Heaven get godly Wah gila mantap Oke okay, Kita langsung laporan ke Student ke Kesiswaan Kita lihat dulu Cek Memo bikin elixir Oke okay, deh ether level ya. Yang paling besar. Oke, ini udah 100 bikinnya. Ya, lumayan lah Oke deh. Bersya mana? Itu enggak dulu. Ini lihat papan, dites. Nah, ada, nggak ada ternyata. Iyalah kasih loh, Kasih aja ramuan cinta buat Ba Oke okay, aku beres tugas sintesis oh elixir ya baiklah coba cek sini seberapa bau <coughs> aduh <-duh>. <coughs> batuk <coughs> oke okay, langsung dinilai uh kan karena 100 ya teman-teman juga agak batuk jadi Ngobrolnya agak dikurang ya teman-teman oke okay, udah selesai <tuk> oke okay, semuanya udah selesai jadi langsung kita dapat hari libur sampai 4 kali ya teman-teman Tuh udah puding udah dapat banyak dan juga dapat banyak makin banyak ternyata teman-teman fight fight masih dua. oke okay, udah selesai kita masuk ke hari libur Free time ya teman-teman. Masaka, Anda tak akan pernah melihat Anda seperti ini. ini. anak ini. Oh, Kayanya ini yang dulu ya teman-teman. Pasti temuin sama si Zeppel. Si Fei pas ketemu sama si Zeppel. Mungkin ini cerita yang dulu ya. Uh, sakit hati Isolde Sensei kayaknya. Kok udah punya anak lagi sama siapa? Aduh. Oh itu pas cerita dulu. Sekarang oh yang sekarang ini yang Isolde yang sekarang ya. Oh jadi pengen ngebelan nama setiap pratus ya. Isolde sensei Mungkin yang kemarin-kemarin juga itu memang suara Isolde ya teman-teman Yang partner kerjanya Oke okay. Mungkin untuk part 45 ini sampai sini ya Jangan lupa di save dulu Seperti biasa Oke okay. sip Oke okay, mungkin sampai sini dulu aja Teman-teman makasih yang udah nonton Dan ngedukung channel 5 sensei Mohon maaf masih banyak kekurangan Thanks for watching